Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW. wasallam akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian, sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga, bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu, dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah sekali sudah berat hukumannya Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya Ribut dengan istrinya dan suaminya Anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina Padahal satu dirham Seribu rupiah riba Baik teman-teman sekarang masih pakai kartu kredit sekarang Memaksakan diri untuk pakai Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu 0% kok ustaz Baik 0% Type, kalau seandainya Anda terlambat satu hari saja, bukankah kena bunga Rp 50,50,00? 50,000, 50,000 bisa saya jangkau gaji saya 3 juta. Benar, tapi Rp rupiah kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana, supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba sebagaimana tadi Kari kita membaca ayat Al-Qur'an yang luar biasa. Allah mengatakan, "Ya ladina la riba afa afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk. Berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir. Yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain. Digoda lagi sama setan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan satu dirham riba lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita... ...menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Jawabannya Allah berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba... ...baca Al-Baqarah 2 ayat ini. 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini... ...276-nya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala... ...'audu billahi minasyaitan rajim... ...yamhakullahu riba... wa yurbis sadaqat... Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir yang dimaksud musnah hartanya Hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia Selalu bermasalah Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia Beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya terjadi pertengkaran-pertengkaran makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba penulisnya, saksinya semua kena maka harus hati-hati dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekali antara riba dengan sadaqah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sadaqah? Sadaqah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah, kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersadaqah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan kita sebagai orang yang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ja'a bil hasanati falaw asyru adfa fiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya, kita kalau sedekah rp rupiah Lima puluh ribu rupiah, seratus ribu rupiah, satu juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu, sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan Sang Pencipta Allah 10 kali lipat nih. Lima puluh ribu akan lima ratus ribu, lima juta akan lima puluh juta. Ini janji, enggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah Allah nggak akan pungkiri janjinya Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan Gak ada yang salah Bahkan ada hadis Bukhari hadis Qudsi Allah berfirman Nabi SAW mengatakan Allah berfirman Seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan Kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat Orang yang rajin sedekah Mustahil miskin Dan mustahil akan membuka pintu utang Otomatis akan selamat dari riba Karena masalahnya Orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang Dan ini akan berbahaya Memusnahkan hartanya Memusnahkan dirinya